Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelanjutan episode yang kedua ini, InsyaAllah kita akan lanjutkan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, mulah sama-sama kita. Bacakan salawat Nabi Allahumma Muhammad Wa Muhammad Ta'ala Ibrahim Ibrahim Wa Allahumma Pada hijrah yang kemarin Yang sudah kita bahas Rasulullah ketika keluar dari rumahnya ada sebuah peristiwa yang gaib yaitu tidak terlihatnya Rasulullah SAW di wajah orang-orang musyrik sehingga Rasulullah ketika keluar bahkan sempat Letakkan pasir di atas kepala orang-orang musyrik tersebut Dan kita ketahui bahwa Rasulullah ketika keluar dari rumah itu turunlah wahyu Yaitu surah Yasin Dari ayat 1-9 Lalu Allah Melaksanakan pembalasan atas makar orang-orang musyrik tersebut sebagaimana wahyu yang telah diturunkan kepada beliau di surah Al-Anfal 30 wa'idham kurubika ladhina kafaru lius aw dan tak kalah orang-orang yang tidak percaya sama berdaya upaya atas Engkau Muhammad. Mereka hendak mengusir, melukai Engkau, atau membunuh Engkau, atau mengusir Engkau. Dan mereka bersungguh-sungguh membuat makar, berdaya upaya. Walaupun Allah itu sebaik-baik yang membalas segala daya upaya, tipu daya mereka itu. Maka Allah membalas tipu daya mereka itu dengan ditutupnya wajah orang-orang yang ingkar tersebut. Inilah perkara gaib yang pertama yang terjadi pada saat hijrahnya Rasulullah Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat Abu Bakar tengah jalan Mereka berjalan bersama-sama menuju Gua Sur Gua Sur ini jika kita lihat dalam peta Tidaklah berada pada jarak tempuh antara Mekah dan Madinah Tetapi agak menjauh ke arah selatan menuju Yaman Hal ini semata-mata dilakukan oleh Rasulullah sebagai sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghindari jalan menuju Madinah, karena akan begitu mudah dicegat oleh orang-orang yang lingkar tersebut, apalagi nanti. Ketika mereka sudah tahu bahwa Rasulullah sudah tidak ada lagi di rumahnya Ada sebuah sayembara bagi siapa saja yang bisa membunuh Muhammad Hidup matemati dan hadiahnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu apabila kita gitu. sedekon antara dua 20 sampai 25 juta. Kalau ada 100 ekor berarti hadiahnya itu sekitar 2 miliar. Ya, itu sebuah hadiah yang besar di zaman itu. Ya. Hadiah yang luar biasa. Maka semakin Semangatlah orang-orang musyrikin Quraisy itu untuk menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada sembara juga di sana ketika Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar ini juga sur maka Abu Bakar itu sebentar-sebentar berjalan di depan sebentar di belakang sebentar di kanan sebentar di kiri ya demikian berulang-ulang oleh karena itu Rasulullah bertanya kepada Abu al-Baqarah, Abu Bakar 'Ya Rasulullah, wa subuh Apakah Allah, Abu Bakar? Aku tidak mengerti akan perbuatan Allah, Maka Abu Bakar menjawab, Ya Rasulullah, azkuru rasada Allah, amamak. Wazkuru Allah, fakunu fa yaminik, syarik. Ya Rasulullah, saya ingat akan mengintai mata-mata. Maka saya ada di muka engkau dan saya ingat akan pencari orang-orang mencari. Maka saya ingat di belakang engkau dan sekali di kanan dan sekali di kiri. Inilah suatu sikap ya, perlindungan dari sahabat membakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi dan ketika itu beliau berjalan dengan telanjang kaki subhanallah karena beliau tidak biasa berjalan maka dengan kaki telanjang maka dari jauhnya perjalanan kaki beliau itu mendapatkan luka-luka ya Allah Demi ayah dan ibuku, seandainya aku ada di sana, ya rasul Tentu aku akan memberikan engkau sendal untuk berjalan jauh. pati diterangkan lebih dahulu bahwa gosur itu adalah gua yang dalam terdapat banyak binatang liar dan buas. Dan seringkali ditempati ular-ular yang berbisa. Dan hal ini telah umum diketahui oleh banyak orang pada masa itu sehingga tidak seorang pun yang berani masuk ke dalamnya tapi Nabi beserta sahabat Abu Bakar dengan hati yang berani dan tulus karena Allah semata-mata masuk ke gua itu mereka sampai di gua sur pada waktu larut malam di mana gelap gulita dan sunyi senyap lebih dahulu sahabat Abu Bakar masuk ke dalam gua itu sedang Nabi masih tinggal di luar yang demikian itu disebabkan oleh rasa cintanya Allah bakar kepada Rasulullah SAW. Di dalam gua itu saya berdoakan bersihkan. Kalau ada binatang-binatang liar atau ada ular yang berbisa, maka biarlah ia sendiri yang terkena oleh mereka. Jangan sampai nabi yang terkena. Karena semuanya itu timbul dari perasaan yang suci, bahwa nabi lebih berharga daripada dirinya sendiri. Inilah satu contoh buat kita dari seorang pemimpin lebih berharga daripada orang yang dia pimpin. Dia mengutamakan pemimpinnya daripada dirinya sendiri. Diluar bahwa ketika Abu Bakar sedang membersih bersihkan dalam gua itu mengambil batu-batu dalam gua itu satu persatu. Maka beliau mengambil dan membuang batu itu dan dengan lebih dulu mengoyak pakaiannya sedikit demi sedikit. Karena beliau khawatir kalau kalian dipegangnya dan itu binatang yang berbisa. Demikianlah sehingga seluruh pakaiannya terkoyak-koyak dan kemudian setelah pakaiannya habis terkoyak-koyak. Sedangkan dalam gua itu masih ada batu sedikit besar. Maka ia melemparkan batu itu dengan kakinya. Dan tiba-tiba kakinya tergigit oleh seekor ular kecil dengan kerasnya. Karena ternyata di bawah batu itu ada ular tersebut. Tapi pada saat itu ia tetap diam. Selanjutnya setelah ia selesai membersihkan dalam gua itu. Ia keluar dan persilahkan Nabi masuk ke dalamnya. Sudah beliau masuk. Disebabkan oleh letihnya beliau. Maka segera tertidur di atas pangkuan. Abu Bakar. Radiallahu'an. Setelah beliau tertidur dengan pulasnya Sedang bekas gigitan ular Makin terasa sakit oleh ya Abu bakar Maka ia sampai mencucurkan air mata Sehingga beberapa tetes air mata itu Menitik di atas muka Rasulullah SAW Dengan terkejut beliau bangun dan berkata Mengapa engkau menangis? Hayam bakar Yang menjawab Ini dari gigitan ular ya Rasulullah Beliau bertanya Mengapa engkau tidak katakan padaku? lekau menjawab, Saya takut membengkar engkau, Ya Rasulullah. Lalu setelah terdip pajar, Nabi meriksa bengkaknya, Abu Bakar. Lalu beliau mengusapnya dengan tangan beliau. Seketika itu juga lenyaplah bengkak itu, serta sakitnya. Inilah perkara gaib yang kedua, setelah yang pertama tadi, lenyapnya, Rasulullah terpandangkan orang-orang, musik ini adalah hal gaib yang kedua yaitu selamatnya Abu Bakar dari bisa ular seketika itu juga lenyaplah bengkak rasa sakit pada diri Abu Bakar. kemudian Nabi melihat pakaian sahabatnya dan bertanya ngapa pakaianmu ini Abu Bakar maka sahabat Abu Bakar menceritakan hal sebenarnya Mendengar cerita itu, dia berdoa kepada Allah. Allahumma ju'al, Abu Bakar, Fidari jati, Yawma Qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar ini kelak. Di hari kiamat pada derajatku, Ya Allah. Subhanallah, ini doa yang luar biasa. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Abu Bakar, Radio Allah SWT. Adapun berdasar itu setelah kaum musyrikin Quraisy tidak berhasil mencapai maksudnya. Pada hari itu juga kepala-kepala ketua-ketua mereka mengadakan rapat luar biasa untuk merundingkan bagaimana caranya menangkap Nabi. Bersama dengan pemuda itu yang telah bersenjata lengkap hendak membunuh beliau dengan berkuda mencari-cari kampung segenap penjuru kota maka kalau-kalau mereka dapat menangkap beliau. Adapun keputusan rapat luar biasa itu berdarah itu adalah dengan secepat mungkin mereka mengangkat para ahli yang melihat tapak kaki manusia para ahli melihat tapak kaki manusia ini mereka utus untuk mengikuti menjejaki bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir selain daripada itu mereka memutuskan juga bahwa siapa dapat mancung kepada Muhammad sampai dapat membawanya ke muka mereka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta yang saya katakan dari sekitar 2 miliar kalau dikonversi dengan nilai sekarang Kemudian ahli mengikuti bekas terbaki nabi itu. Dengan diiringkan pembuda yang terlengkap. Dan kepala-kepala kepala ketua Quraisy. Oleh karena mereka telah mengatai bahwa sahabat Abu Bakar adalah sahabat nabi yang paling dekat. Maka mereka menjuruh Abu Jahal ke rumah sahabat Abu Bakar. Sampai di sana ia bertanya kepada ahli keluarganya. Kemana Abu Bakar pergi? Yang menemui adalah Abu Jahal. Saya jawab oleh Asma dengan berani. Saya tidak tahu kemana ayah pergi. Abu Jahal bertanya lagi. Betul betul ayah mau pergi? Asma menjawab, ya sungguh ayah telah pergi. Kemana perginya? Tanya Abu Jahal sambil matanya mengintai ngintai dalam rumah. Kalau kalau ia melihat ada orang yang sedang dikejarnya. Asma berkata, saya tidak tahu. Yang ada di rumah ini ibu dan adik saya. Ah terlalu. Sambil menampar muka asma dengan kerasnya Ya Allah Wajah asma ditampar Lalu dia pergi Kemudian para ahli yang pandai mengikuti tapak aki ini Setelah menemukan bekas tapak-tapak kaki -tapak Nabi dan sahabat Lalu mengikutinya Dengan diiringkan oleh mereka itu tadi Hingga sampai ke depan gua sur Dan tiba-tiba bekas tapak aki itu berhenti dan putus di sana beri mereka kebingungan kemana lanjutnya, ke kanankah atau ke kiri apakah terus masuk ke dalam gua ataukah naik ke gua mereka berselisih satu sama lain kebingungan mereka itu disebabkan karena sudah nabi dan sahabat Allah akan masuk dalam gua itu maka seketika itu juga Allah menyuruh laba-laba yang beribu-ribu banyaknya, supaya bersarang di muka gua suri itu inilah hal gaib yang ketiga Allah kirimkan laba-laba ya, Allah kabut untuk bersarang di muka gua sur itu. kemudian hal gaib yang ketiga adalah yang keempat Allah juga menyuruh burung-burung berpati yang liar supaya sama bersarang bertelur di tempat itu oleh sebab itu sudah tentu pintu gua sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba dan juga sarang serta telur burung merpati di bawahnya seandainya Rasulullah dan Al Bakar masuk dalam gua itu sudah barang tentu banyak telur burung yang merpati yang pecah sarangnya yang kucar kacir, sarang labah-labah -laba itu juga hancur dan rusak padahal kelihatan tidak satu pun telur yang pecah dan sarang itu masih penuh di muka gua boleh jadi Rasulullah dan Nabbakar nah masuk dalam gua itu lebih-lebih burung merpati itu tentu sudah bubar jika ada orang masuk ke dalam gua itu, sedang kenyataannya mereka masih ada. Demikianlah sangkan perkataan para ahli yang tapak kaki manusia itu. Kemudian di antara yang ahli yang tapak kaki manusia itu, dan muda-muda itu tadi timbulah perselisihan berdapat. Sementara itu para ketua dan kepala kures ada yang memanjat naik ke puncak gunung. Dalam pada itu ada salah seorang tim muda itu mencoba mengintip ke dalam gua. Tetapi baru saja dia mengintip burung-burung merpati yang sedang luar terbang dan bubar dengan segera muda itu. Kembali saya berkata kepada kawan-kawannya, seumpama dalam gua ini ada orang tentulah burung merpati itu sudah bubar bukan? Sebab saya tahu, saya baru mengintai saja sudah banyak yang terbang. Seorang lainnya berkata, kita sekarang perlu mencoba masuk bersama-sama. Marilah. Maka bin menyahut, mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya kalau itu Muhammad telah masuk ke dalam, tentulah sarang-sarang laba ini hancur dulu kalau di dalam gua itu ada binatang liar yang buas atau ular berbisa tentu mencerahkan berat kamu bukan pendek kata akhirnya mereka kembali pulang dengan tangan hampa dan hati yang kesal dan menyesal harapun Nabi Na dan Allah gua itu mendengar dengan jelas percakapan mereka dan melihat juga akan rupa orang-orang di luar Sebagian di atas gua dan sebagian di muka pintu gua. Sedikit pun Nabi tidak merasa cemas, khawatir, atau takut pada mereka, karena beliau penuh percaya bahwa Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada beliau. Adapun sahabat Abu Bakar ketika mengangkatkan kepalanya ke atas, beliau melihat orang-orang yang sedang di atas gua. Maka ialah berkata kepada Nabi, jika mereka melihat kakinya ke bawah. Atau menundukkan kepalanya ke bawah. Tentu akan dengan segera melihat kita ada di sini bukan? Inilah hal gaib. Yang kelima. Bahwa orang-orang kuraish -orang tidak bisa melihat Rasulullah di dalam gua itu. Maka Nabi bersabda kepada Abu Bakar. Janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau ya Abu Bakar tetapi sungguhnya Tuhan selalu beserta kita, selamanya Dia melindungi kita. Adapun jika mereka itu nanti masuk ke dalam gua ini dengan jalan melalui pintu gua itu, maka nanti kita melepaskan diri melalui ini. Dia berkata saya menunjukkan jarinya ke sebelah belakang. Pada sebelah belakang gua itu tidak berpintu atau tertutup rapat. Tapi setelah Mbak menoleh ke belakang, dia melihat bahwa di sebelah belakang gua itu ada pintu lebar yang dapat dipergunakan untuk melarikan diri. Dari pengejaran musuh, inilah hal gaib yang keenam yang kita lihat. ya Yang pertama tadi, perkara yang gaib tidak nampaknya Rasulullah ketika keluar rumah. Yang kedua adalah Abu Bakar, ketika digigit ular, bisanya disembuhkan oleh Rasulullah. Dengan musab bekas gigitan ular tersebut. Yang ketiga bersarangnya laba-laba. Ini -laba. keempat bersarangnya burung-burung merpati. -burung Dan yang kelima tidak nampaknya orang-orang musyrik ketika menoleh ke dalam gua. Dan yang keenam adalah nampaknya pintu keluar di dalam gua itu. Padahal, ketika Abu Bakar masuk, tidak ada pintu keluar, tapi dia, ketika menoleh ke belakang, dia melihat ada pintu yang disebut berguna, untuk melarikan diri dari pengejaran musuh. Setelah itu, lenyaplah kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan Abu Bakar, dan menjadi penuh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti memberikan perlindungan, secukupnya, dan pertolongan selengkapnya. Dan dia berketapan hati menghadapkan segala jiwa raganya kepada Tuhan. Semuanya. Demikianlah para pengepung dan penyerang itu bubar dan pergi ke tempat tersebut. Dan semuanya pulang kembali ke Makkah. Dengan tangan hamba. Dan hati yang kesal. Adapun Nabi dan sahabat Wakar semua mereka ada di dalam gua Sur. Mereka diberi bantuan dari luar gua itu oleh Abdullah dan Asma. Keduanya putra dan putri Abu Bakar Serta Amir bin Fuhairah, Bujang Abu Bakar Maka tiap-tiap petang Abdullah pergi ke gua itu dengan bawa bermacam-macam